halo teman-teman Donald menolak stok kali ini saya mau ngobrol-ngobrol ini mungkin banyak buat teman-teman kalau yang mau mulai usaha ya kan sekarang uh, dunia kewirausahaan entrepreneurship gitu ya ataupun startup tuh kan semakin naik dan semakin naik lagi apalagi di masa pandemi ya kita perlu melakukan sesuatu yang tadinya kita kerja sekarang kita jualan dan ada yang jualannya berhasil sukses banget karena idenya dia disukai orang makanannya disukai orang, enak gitu nah saya belakangan hari ini ya di masa pandemi ini kebetulan dapat banyak kesempatan untuk masuk ke terlibat di acara-acara ya untuk teman-teman dari usaha mikro kecil terutama dan teman-teman startup dan ya dapat kesempatan untuk membantu mereka dengan apa yang saya bisa untuk melihat perkembangan yang mereka kerjakan gitu ya Desain usahanya, planning dan lain sebagainya Nah salah satu konsep yang mungkin juga teman-teman udah pernah denger itu ya Nama konsepnya adalah ATM gitu ya Anjungan Tunai Mandiri gitu ya. Kalau kita masih kerja ya kita gajian Ya ATM-nya adalah anjungan tunai mandiri ya Udah ditaruh gajinya masuk ke ATM ambil Tapi kalau kita masuk ke dunia beda usaha gitu, ATM-nya kan yang kita tahu, yang kita tahu beda gitu ya. ATM-nya, kenapa tinggi suara gua tadi? Apa <guruh> kayaknya? Okay, yeah. ATM yang kita tahu itu beda kan? adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi ini sebuah tips yang amat sangat bagus menurut saya. Kalau kita mau buka usaha, kita amati dulu nih. Kita tiru, kita modifikasi dengan kita punya ide sendiri dalam kita jual. Gitu, kita tawarkan kepada market nah ini poinnya intinya nih yang saya mau cerita-cerita nih jadi saya menemukan bahwa ternyata komposisi nih ya bahasa kerennya ini kok banyak 80% kalau saya boleh bilang ya 70 80% dari ATM amati tiru modifikasi itu 70 80% itu fokusnya di T di tiru <guluh> jadi gimana ya, nirunya tuh boleh dibilang hampir plek-plek bahkan yang ditiru tanpa dia ngerti sebenarnya yang dia tiru itu idenya apa, value-nya apa nah saat dia tiru, lalu dia sedikit amati, sedikit modifikasi pas dijalanin aduh, gak seperti yang diharapin, nah, kok dia sukses yang saya tiru itu sukses, saya udah tiru Nah, saya sekedar mau ajak teman-teman, ATM ini harus seimbang. A, ah, amati. Teman-teman harus amati. Apa aja sih yang mesti diamati? Pertama-pertama kalau saya dari sisi marketing, saya selalu bilang yang kita amati adalah marketnya dulu. Kita mau kepada siapa? Ya, kepada siapa kita menawarkan produk kita Lalu kita lihat, mereka punya kebiasaan apa yang mereka suka, apa yang mereka pengen, seberapa besar, seberapa rupiah yang mereka mau bayar, e, mereka maunya praktisnya segimana, pokoknya kenal banget marketnya. Itu amati yang pertama buat saya. Lalu amati produk-produk yang kita mau tiru, kalau misalnya kita nggak ada ide, AC mau jualan pisang goreng. Lalu teman-teman, tiru eh, sorry, amati, amati. Pemain-pemain pisang goreng yang yang sukses Bener-bener amati Jangan cuma sekilas Tapi lihat Kalau perlu dikepoin Belanja pisangnya di mana, Jualannya gimana Harganya berapa Packagingnya berapa Bener-bener amati Wow diteliti Bener supaya paham Lalu setelah itu tiru Nah tirunya ini digabungkan dari beberapa Tadi ya Bisa kita mau bikin pisang goreng Si pisang goreng A Pisang goreng B Pisang goreng C kita tirunya tuh dari semua mereka yang bagus Apa kita tiru Jadi sebuah bentuk baru Setelah kita tiru, jangan dijalani dulu Ingat ada M Modifikasi Nah modifikasi ini artinya apa? Pasti kita punya pandangan Pasti kita punya usulan, punya ide, punya kreativitas Yang kita tidak temukan Dari si pisang goreng ABC Nah itu adalah bahan modifikasi yang kita taruhkan Kita masukin ke dalam Uh, hasil tiruan kita itu gitu loh nah modifikasi ini jangan lupa jangan membuat modifikasi yang melupakan poin A tadi tuh amati jangan membuat sebuah modifikasi yang hanya menurut kita baik tapi market belum tentu menyukai itu gitu. nah jadi yang saya mau sampaikan di Donalmano Landstock kali ini, yuk kalau mau bikin ATM yang tadi saya bilang amati tiru modifikasi jangan terlalu berat ketirunya jangan modifikasinya terlalu aneh-aneh tapi tiga-tiganya komposisi yang harus pas racikannya amati, tiru, dan modifikasi dan saya berharap ini bisa jadi insight buat teman-teman untuk melihat ulang planning atau usaha teman-teman supaya semakin bagus lagi dan kita bisa survive sama-sama di masa yang sulit terima kasih buat semuanya oh ya, yeah, kalau video ini teman-teman rasa bermanfaat boleh dong, di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan kalau oh, teman-teman suka, jangan lupa ditekan jempol ke atasnya, di-like, dan yang belum subscribe, ayo di-subscribe. Tujuannya cuma satu, jujur buat saya, jadi makin semangat bisa saya berbagi cerita apa yang saya alami sehari-hari. Terima kasih.